Kadang mulut kita kan suka lemes, terutama saya, orang yang banyak bicara, banyak dosa. Betul, enggak? Perempuan, nah ini perempuan lagi kena nih kupingnya syahwat, mulutnya nggak berhenti ngoceh, tahu ngoceh, ngomong mulu karena kedokteran menyatakan yang setiap manusia yang dikatakan perempuan kalau ngomong itu banyak. Lebih dari dua ribu kata perempuan kalau ngomong lebih dari dua ribu pak. Kalau laki-laki cuma dua ribu kata per hari. Per hari kalau ngomong dua ribu kata. Kalau perempuan dua ratus ribu. Kebayang nggak bu? Ibu pernah WhatsApp sama suami pernah? Pernah ngetik WhatsApp sembuh ke suami udah belum? Yang di mana? Jawabannya? betul gak? sayang aku begini-begini-begini aku mau ke sini boleh nggak jawabannya BLH Hai betul Hai semua itu tergantung di laki ini kalau udah ngomong pelan enggak mau ramah banyak-banyak ngomong mau, kecuali saya sore ngoceh kadang sejam setengah kadang sejam nggak tahu udah berapa ratus ribu kata yang udah keluar Nah, kalau gue diundang ceramah begini, gue diam aja. Capek yang mengundang gue lagi, Bu. Bu? Hmm. Ibu kadang suka nggak sadar. Pernah nelpon suami? Pernah, pernah nelpon suami kan? Sayang lagi apa? Kalau nggak ditanya, Pak, lagi apa lagi ini? Kapan pulang? Belum tahu. Mungkin jawabannya bentar lagi. Itu jawabannya. Kadang si istri ini suka ngerasa, suami saya maju tek banget kalau diajak ngomong. Yang salah padahal yang perempuan. Laki-laki itu tergantung siapa lawan bicaranya dan bagaimana nada bicaranya. Coba kalau perempuan ngomong. Assalamualaikum. Sayang lagi di mana? Waalaikumsalam, aku lagi di kantor. Panjang itu. Tapi kalau dikatakan, Sayang, sudah makan apa belum? Pasti jawabannya. Dengan nada tersebut jawabannya? Belum ya? Mungkin sebentar lagi. Pasti ada jawaban panjangnya. Laki-laki tergantung gimana cara lawan bicaranya. Kalau dia nanya, udah makan belum? Belum. Pulang jam berapa? Belum tahu sesingkat singkat mungkin jadi jangan marah kalau laki-laki jawabnya begitu yang kalau yang kayak gini-gini boleh nggak yang boleh dah makanya ini perempuan hati hati ini mulut hati-hati ya ngomong sama suami yang baik-baik ya jangan punya nada tinggi apalagi sampai menghujat suami nggak boleh mencaci maki suami nggak boleh ya saya baru tadi ini saya baca satu kitab banyak perempuan di neraka, kata Nabi SAW, yang lidahnya digantung. Lidahnya digantung. Kenapa? Karena banyaknya menghujat, mencaci, memaki seorang suami. Tuh hati-hati tuh. Ini bukan dongeng, ibu. Bukan dongeng. Tapi Nabi yang bicara. Nabi menyaksikan langsung. Saat Nabi diperlihatkan tentang neraka, banyaknya perempuan. Kalau perempuan yang ada paling banyak, nih dosanya macam-macam. Ya? mulut akan menjadi saksi